Halo teman-teman, kali ini saya akan perkenalkan aplikasi yang baru saya download yang belum lama ini rilis di playstore yang bisa menghasilkan uang yaitu dengan cara mengundang teman dan menyelesaikan misi di aplikasi Indotoday ya. Baiklah teman-teman sebelum lanjut ke video jangan lupa di subscribe dulu teman-teman agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari saya. Baiklah teman-teman, yang pertama-tama kalian masuk dulu ke menu Play Store. Setelah itu kalian tulis di menu pencarian Indotoday Berhubung di sini aplikasinya saya sudah mendownloadnya. Kita tinggal buka aja ya teman-teman. Baiklah teman-teman untuk mendapatkan poinnya kita hanya perlu masuk di bagian misi Setelah itu kita selesaikan misi-misi yang telah disediakan ya teman-teman Saya akan mencontohkannya saya akan membuka artikel di bawah ini teman-teman Jadi kita di sini dituntun menuju masuk ke bagian halaman facebook ya teman-teman Kalian tinggal klik saja teman-teman dan di sini kalian bisa share atau mengundang teman di bagian sini ya teman teman kalian bisa ngundang di whatsapp facebook dan messenger setelah itu kalian tinggal klaim saja teman teman poin poin yang telah kalian selesaikan baiklah jika kalian ingin mendapatkan poin yang lebih banyak dan ingin mendapatkan hadiah kalian tinggal masuk ke bagian akun setelah itu kalian pilih bagian hadiah ya teman teman di sini kita akan mendapatkan permainan yang bisa menghasilkan hadiah. Teman-teman, di sini kalian tinggal pilih saja permainan apa yang kalian inginkan. Saya akan mencontohkannya. Permainan ini, teman-teman, jadi di sini kita, apabila bisa menyelesaikan ABCDE dalam tujuh kali kesempatan, kita bisa mendapatkan hadiah yang akan ditentukan, ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, mari kita coba ke menu lainnya. Kita akan mencoba di bagian yang roda ini ya, teman-teman. Ternyata di sini kita akan masuk roda keberuntungan, teman-teman. Jadi kita di sini akan men spin roda keberuntungan kita, teman-teman. Jadi di sini kita bisa mendapatkan 88.800 poin ya, teman-teman. Baiklah, mari kita mencoba ke menu lainnya. Contohnya, kita akan mengundang teman kita untuk mendapatkan uang tunai, ya teman-teman. Jika kita mengundang teman kita dan dia memakai kode kita, dia akan mendapatkan 50 ribu poin, ya teman-teman. Jadi, di sini, ketika kita menginfit atau mengundang teman kita, semakin banyak kita mengundang, semakin banyak penghasilan yang kita bisa dapatkan. Di menu permainan ini kalian bisa memainkan game yang kalian inginkan. Di sini pun kita ketika bermain game kita bisa mendapatkan poin ya, teman-teman. Baiklah di bagian menu utama ini kita bisa menonton video atau membaca artikel ya, teman-teman. Jadi saya akan mencontohkannya seperti ini ketika kita menonton video di sini akan tampil durasi yang bagian yang kuning ini ya teman-teman. Ketika dia penuh kita tinggal klik saja dan kita bisa mendapatkan poin teman-teman. Jika kalian sudah menyelesaikan misi dan ingin menukarkan poin kalian, kalian tinggal masuk di bagian yang ini ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa mengambilnya melalui aplikasi Dana. Jadi ketika kalian ingin mengambil Rp5000, kalian harus menukarkan 1 juta poin ya teman teman baiklah teman teman sekian saja tutorial dari saya apabila ada salah kata saya mohon minta maaf ya teman teman